Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Insinyur Harvik Hasnul Kolbi melakukan kunjungan kerja sekaligus tanam jagung perdana di Dusun Adil Makmur 1 Desa Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Senin 29 Agustus 2022 Tanam raya jagung di lahan seluas 64 hektare, wamentan turut didampingi oleh Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Hasan dan Rem 011 Lawangsa Kolonel Infantri Bayu Permana, Bupati Aceh Tamiang, Staf Khusus Pertanian Republik Indonesia, Kadistan Bun Aceh dan DIM 0117 Aceh Tamiang serta tamu undangan dan ratusan masyarakat yang hadir. Di setelah kegiatan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Insinyur Harfi Hasnul Kolbi menyampaikan terima kasih atas penyambutan meriah kepada unsur daerah serta masyarakat Aceh Tamiang. wamintan menyebutkan kehadirannya bukan hanya sekedar wacana. Harfiq Hasnul Kolbi turut menyampaikan pesan Presiden agar selalu menjaga NKRI bahwa ekonomi Indonesia sekarang ini masih dalam posisi keadaan yang baik. Oh, dia, dia. Dia, dia, dia. Kami di sini unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah, juga ada TNI, Polri, kawan-kawan dari kejaksaan untuk memberikan kepastian, memberikan informasi kepada masyarakat, utamanya di provinsi Aceh, juga seluruh masyarakat Indonesia bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat pertanian untuk menggiatkan sektor pertanian, Pak ya. Haji. Ini sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden memberikan formasi, memberikan semua yang kita punya sebagai uh, pemerintah, artinya program-program yang bisa diserahkan ke masyarakat, ini mudah-mudahan bisa berjalan baik. Di tengah hari ini kita khususnya menanam sama-sama ini, Pak Haji, uh, varietas jagung yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, juga mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana jagung ini bisa menjadi produk andalan ekspor kita ke depan. Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hasan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam rangka mensukseskan acara program penggiat ketahanan pangan seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang. Pangdam turut mendukung dan mensukseskan ketahanan pangan melalui Kodim 0117 Aceh Tamiang sampai ke sektor paling bawah Babinsa, membantu mengatasi kesulitan masyarakat, Diharapkan penanaman jagung raya tersebut dapat bermanfaat dan membantu perekonomian masyarakat secara baik, khususnya di Aceh kamiang Di akhir acara, Wamintan RI Insinyur Harvih Hasnul Kolbi memberikan cindera mata kepada Gapok dan Makmur Jaya, desa Tenggulun secara simbolis. Di antaranya berupa bibit padi dan jagung hibrida, kedelai, dan berbagai bantuan lainnya. Alokasi 8,5 hektar pertanian, unit senilai sembilan ratus juta rupiah pembangunan embung pertanian. tengok kanan, pak. Tengok,